Saya akan bicara mengenai resep justice melalui PPBJ. Saya ingin kehadiran adik-adik muda, adik-adik saya, anak-anak saya menjadi perpanjangan tangan saya untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa hukum tidak lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas, termampu menyerap rasa keadaan yang hidup di tengah masyarakat. Ingat. Kita punya restoratif justice. Banyak kasus-kasus perkara yang kita tangani Dengan kewenangan kita Kita hentikan Kemudian Artinya Bahwa kita berusaha Kita berusaha terus Agar hukum Tidak selalu dikatakan Tajam ke bawah Kita buktikan Beberapa kasus besar yang kita tangani Ada jenderal bintang 3 Ada bintang 2 Ada anggota DPR Kita tangani Saya ingin membuktikan Kejaksaan telah berubah Keadilan juga tidak berubah Kita tidak lagi dikatakan Kejaksaan telah melakukan penegakan hukum Dengan Tanda kutip tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kita sudah berubah, kita tetap akan tumpul ke bawah dan tajam ke atas dengan menyerap hukum yang hidup dalam masyarakat yang penuh dengan muatan nilai-nilai moral sebagai refleksi atas budaya masyarakat. Kita harus dapat melihat jika saat ini telah terjadi pergeseran paradigma hukum dari keadaan persebutif atau pembalasan menjadi keadaan resulatif atau pemulihan. Kegelisahan saya melihat penanganan perkara yang menimpa rakyat kecil dan beraspek pada kemanusiaan semakin mendorong saya untuk melakukan terobosan hukum, karena hukum tanpa keadilan adalah sia-sia. Ingat, hukum tanpa keadilan adalah sia-sia, dan hukum tanpa kemampatan juga tidak dapat diandalkan. Kegelisahan saya tersebut menjadi latar belakang terbitnya peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. 2020, tanggal 20 Juli 1920 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadaan relatif, di mana keadaan relatif merupakan satu bentuk diskresi penuntutan oleh penuntut umum yang sekaligus merupakan tahan dominus litis yang kita miliki untuk memberikan kemampatan hukum. Ingat? yang punya jas dominus litis itu hanya kita tolong dipelihara ingat institusi lain tidak punya kena yang menentukan seseorang itu bisa masuk ke ranah pengadilan bisa dilimpahkan ke pengadilan atau tidak itu adalah jaksa tolong titip ajas ini untuk dipelihara Di mana hati Nurani menjadi jembatan mencapai titik Meraca keseimbangan Termasuk melakukan penilaian ketika suatu perkara dihentikan penuntutannya Atau dilanjutkan ke pengadilan Apakah akan memberikan dampak yang dapat menghadirkan keadilan secara lebih dekat Dan memberikan kemampaan kepada seluruh pihak Selain itu, sudah selektif dalam menerapkan restoratif justice Karena hanya beberapa perkara yang mampu memenuhi syarat di diantaranya adalah Tersangka baru pertama kali melakukan Tindak pidana Dan tidak pidana hanya diancam dengan Pidana denda atau diancam dengan pidana penjara Tidak lebih dari lima tahun Selanjutnya saya mengkaji apakah Pendekatan keadaan dasar dapat Diterapkan pada perkara penyalahgunaan Narkotika Namun saya melihat Dalam peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Secara jelas disebutkan bahwa tindak pidana narkotika tidak dapat diterapkan keadilan dari Sedangkan saya melihat terdapat perubahan paradigma di mana penyalahgunaan narkotika bukan lagi didujukan sebagai pelaku kejahatan, tetapi sebagai korban dari kejahatan peredaran narkotika. Sehingga timbul pertanyaan apakah seseorang korban layak untuk dihukum? maka pemidanaan yang tepat untuk diterapkan terhadap penyalahgunaan adalah rehabilitasi bukan pidana penjara atas dasar perubahan tadi tersebut saya mengeluarkan pedoman nomor 18 tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksana ajas dominus listis jaksa dan tujuan dari pedoman tersebut adalah untuk menciptakan pemulihan, baik itu pemulihan keadilan, pemulihan mental dari pelaku, pemulihan kesehatan dari penyalahguna sehingga dapat meredakan gejolak di masyarakat atas penegakan hukum yang tidak bermanfaat saya tegaskan pada seluruh adiaksa muda yang sebentar lagi kalian akan dilantik untuk memahami betul esensi dan perbedaan yang mendasar dari kedua aturan tersebut yaitu pada peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 dilakukan penghentian penuntutan terhadap perkara yang memenuhi syarat sedangkan di dalam pedoman 18 2021 tentang penyalahgunaan narkotika Tetap dilakukan penuntutan Namun pemidanaannya menggunakan instrumen rehabilitasi Sehingga ketika menjadi jaksa Mampu melihat secara utuh Dan menyeimbangkan antara aturan yang berlaku Dengan ajas memanfaatkan yang diterapai Tolong adik-adikku, anak-anakku Resapi ini Cakra harus mampu melihat secara utuh dan menyeimbangkan antara aturan yang berlaku dengan ajas kemampaan. Tolong, kalian adalah calon pengganti pengganti kami kelak.